Kami berharap eh, sama Pak Jaksa, kira-kira tentukan tentu, tentu itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. dan juga apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun apakah yang saudara lihat pada waktu itu uh, Pak ya. saya lihat Pak, Fes, Pak. pasti saya, saya turun tangga saya ketemu sama Pak Fes. ya pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan Bapak pastikan Apakah sarung tangannya seperti ini, tidak, Bapak? Atau masker? Sarung tangan, Bapak? Sarung tangan ya, ya, seperti ini, ya? Tunggu, masker, Bapak. Masker, ya, Siap, Bapak. Nah, Saya ulangi lagi, seperti ini, atau masker itu masker, Bapak? Kalau yang seperti itu, nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan Siap. saudara pada waktu itu terang, terang, Bapak. Terang, ya, terang, tapi pintu sudah ditutup. Saya sudah tidak memperhatikan. Tidak dulu. memperhatikan ya terang ya. Terang, saudara melihat adanya membawa F S pakai sarung tangan. Betul bapak. Saya praktekkan ini. Siap. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Ya. Ajak, siapa jaksa? Benar Ini sudah berulang kali. Ini Terima kasih Majelis. Yes, ini untuk lagi. menegaskan aja. Siap, Karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak bapak. Oke silahkan lanjutkan. Ya. Yang Setelah rangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah. Yang... Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menikah, manusia okay. baik. Saudara kan diminta untuk membunuh orang yang dekat dengan Saudara ya, ya. memang ada relasi kuasa jauh ya, ya. misalkan uh, dengan si terdakwa perkara lain persat uh, FS itu ya, ya. nah saudara diminta untuk membunuh orang yang dekat dengan saudara Siap. Kalau dibunta untuk membunuh orang yang tidak kenal, mungkin perkara lain. Ini yang dekat, nah, Saudara. Apa yang ada dalam pikiran Saudara sehingga terlepas dari kuasa kuasa ya, Saudara bersedia? Yang dekat li? Saya tidak bersedia yang tidak pernah bersedia. Ya, nah, Maksudnya akhirnya kan ada pelaksanaan itu. Siap. Itu kan. Apa yang Saudara lihat sebagai ini korban di hadapan Saudara ini kan korban. Siap. Yusua yang sehari-hari bergaul apapun dengan saudara. Siap. Itu saudara ada berpikir akhirnya ya itulah karena perintah itu saja. Saudara, saudara di kepolisian, kepolisian adalah dengan pangkat, pangkat berada. Berada. Siap, siap, berada, berada. Di dalam pelatihan-pelatihan saudara-saudara hanya mendapatkan, mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan, menjalankan perintah. Betul-betul. Siap, siap. Betul, Betul ya di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi itu yang, itu yang diajarkan Siap. di dalam pelatihan saudara pelatihan di waktu Kose? Waktu oke okay. <tuh> ya uh, harapan LPSKA itu tentu ada dua ya pertama adalah bahwa jasa penuntut umum akan mengakomodir di dalam tuntutannya atau di dalam requisiturnya tentang rekomendasi justice kolaborator yang telah dikirimkan oleh LPSK. Harapan yang kedua tentu saja adalah bahwa LPSK berharap majelis hakim nantinya akan memutus. Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sebagaimana rekomendasi LPSK sudah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Uh, rekomendasi secara umumnya adalah berisi supaya Jaksa Penuntut Umum menerima rekomendasi dari LPSK dan memasukkan rekomendasi itu di dalam rekuis itu. Kalau kita merujuk, tahu bahwa seorang justice kolaborator itu berhak atas satu keringanan hukuman, dua berhak atas pemberkasan yang terpisah, tiga berhak atas eh, penahanan yang terpisah, 4. nantinya juga berhak atas eh, pengurangan, maaf berhak atas remisi tambahan.